Apa yang sebenarnya kita dapat ketika kita membuka aib orang lain, sahabat sekalian? Kepuasan, kesenangan, bahagia kita menjatuhkan kehormatan orang lain? Kita melakukan perbuatan itu tanpa kita berpikir apa dampak di dunia dan dampak di akhirat untuk kita sendiri. Teman-teman, membuka aib orang lain seolah di zaman yang sekarang menjadi perkara yang sangat remeh. Orang-orang yang suka mencari-cari kekurangan, kejelekan, keburukan kaum muslimin, Allah pun akan mencari-cari kekurangannya Dan siapa yang dicari-cari kekurangannya oleh Allah Niscaya Allah akan membongkarnya di dalam rumahnya Walaupun ia tersembunyi dari manusia Jadi teman-teman sekalian Kita membuka aib orang lain Maka diri kita yang juga punya banyak sekali aib ini pun Pastinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu Taala. Sebaliknya kalau kita tutup aib orang lain, maka Allah pun akan menutup aib kita.